Cara menghilangkan kutil kelamin Kutil kelamin merupakan penyakit menular seksual yang paling umum. Jika Anda merasa tidak nyaman, kunjungi dokter untuk mendiskusikan perawatan yang dapat diterapkan di rumah. Ada banyak opsi untuk meringankan gejala dan mempercepat pemulihan. Antara lain, gunakan krim imiquimod 5% 3 kali seminggu menjelang tidur. Dokter mungkin akan meresepkan imiquimod, krim yang merangsang produksi zat kimia dalam tubuh yang memperkuat sistem kekebalan. Oleskan krim tipis-tipis pada area kutil dengan jari bersih atau cotton bud. Lakukan tiga kali seminggu sampai selama 16 minggu. 4. Idealnya, oleskan krim pada malam hari dan bersihkan pagi harinya, 6-10 jam kemudian. 5. Bersihkan krim dengan air dan sabun lembut. Lanjutkan perawatan sampai 16 minggu, atau sampai kutil hilang. Ingat bahwa imikwimot dapat melemahkan condom dan diafragma vaginal. 1. Cati kutil kelamin secara alami Anda tidak perlu khawatir, karena banyak cara mengobati kutil kelamin secara alami berikut akan kami jelaskan kepada Anda. 1. Kapur sirih Cara mengobati kutil kelamin secara alami yang mudah adalah dengan kapur sirih. Kapur sirih yang berwarna putih dapat digunakan untuk membantu mengobati kutil kelamin. Cara pemakainannya adalah campur dengan air secukupnya lalu oleskan pada area yang terkena kutil tersebut. Lakukan secara rutin agar hasil lebih maksimal. 2. Minyak Zaitun Alternatif yang kedua yaitu cara mengobati kutil kelamin dengan minyak zaitun cukup mudah. Campurkan minyak zaitun dengan parutan wortel, lalu oleskan pada area yang terkena kutil. Lakukan secara rutin agar hasil lebih maksimal. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menderita penyakit kutil kelamin, kondiloma acuminata, atau penyakit jenggar ayam? Obat Herbal De Nature Indonesia untuk kutil Kelamin Kondiloma Akuminata atau penyakit jenggar ayam Aman tanpa harus operasi Hai guys, ciri hil kelamin Jika dilihat lebih saksama, bentuk kutil kelamin yang kecil menyerupai benjolan-benjolan berwarna kemerahan atau abu-abu Beberapa bintik kutil kelamin ada yang tumbuh secara berdekatan dan terlihat seperti kembang kol. Bahkan bintik kutil kelamin bisa bertambah banyak dan membentuk kelompok-kelompok yang lebih besar. Pada pria, kutil kelamin dapat tumbuh di batang atau ujung penis kantung zakar, selangkangan, paha bagian atas, sekitar atau di dalam anus, di dalam uretra. Sedangkan pada wanita, kutil kelamin dapat tumbuh di vulva anus, daerah antara kelamin dan anus leher rahim, paha bagian atas. Selain pada alat vital dan daerah di sekitarnya, kutil kelamin juga dapat tumbuh pada mulut atau tenggorokan. Biasanya kondisi ini ditularkan melalui seks oral.